Jadi misalnya hitungnya begini omset kita per tahun itu 300 juta maka itu sudah tak kena pajak. Tapi misalnya gimana kalau omsetnya 700 juta gitu ya? Kalau 700 juta itu hitungannya itu tidak 700 juta kali nol persen, tapi dikurangi dulu 500 juta karena 500 juta kan bebas pajak ya. Jadi 700 juta dikurang 500 juta bebas pajak sisanya berapa? 200 juta. Nah 200 itu juta itulah yang nanti kena pajak nol persen. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yon Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peraturan pemerintah yang baru ya, ini kabar gembira untuk para entrepreneur Indonesia uh, yaitu peraturan pemerintah yang baru nomor 7 ya undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya, dimana pengusaha dengan omset di bawah 500 juta itu Bebas dari pajak uh, Kita juga akan bahas tentang uh, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 Tentang undang-undang uh, Peraturan perpajakan ya Untuk UMKM di mana uh, pengusaha dengan omset 4,8 miliar itu Hanya dikenakan pajak 0,5% saja Nah bagaimana sih Cara penerapannya Dan untuk siapa sih pembebasan pajak ini Silahkan ikutin video ini sampai habis Dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Baik bapak ibu sekalian sebelum kita mulai ya tentang peraturan baru yang tentang pembebasan perpajakan Kita akan bahas dulu kenapa sih kita harus membayar pajak ya Karena memang e, banyak sekali pengusaha Indonesia yang bukannya nggak mau ya bayar pajak tapi kadang-kadang kesulitan ya Kesulitan untuk bayar pajak baik dari kesulitan untuk bagaimana cara menghitungnya maupun cara pelaporannya dan itu sebenarnya wajar ya karena banyak futsal kita ini sebenarnya uh, paham tentang bisnis yang dijalankan tapi untuk laporan keuangan kan memang itu butuh orang khusus ya kita tahu ya untuk laporan akuntansi itu kan ada S1 nya sendiri artinya memang pelajaran akuntansi itu tidak serta-merta bisa dipelajari dengan mudah ada orang yang perlu belajar 4 tahun ya selama uh, S1 itu uh, 4 tahun itu belajar akuntansi aja demikian juga perpajakan-perpajakan juga ada, ada S1 nya artinya memang Hal-hal mengenai -hal perpajakan itu memang banyak dan dipelajari dengan cukup lama waktunya seperti itu Demikian juga ada kursus-kursusnya, ya, pajak itu ada kursus-kursusnya sendiri yang uh, memang materinya itu banyak dan butuh waktu khusus untuk mempelajarinya Namun walaupun demikian, sebagai pengusaha uh, kita juga harus sadar bahwa memang uh, membayar pajak itu perlu yang pertama tentu saja sebagai warga negara yang baik ya kita eh, sebagai pengusaha juga tentu harus turut andil dalam pembangunan eh, bangsa ini ya walaupun diperbajakan mungkin banyak sekali isu semiring ya tentang ya eh, tidak terpat sasaran, korupsi dan sebagainya tapi itu eh, tidak menjadi alasan kita untuk eh, tidak melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak yang kedua tentu untuk kepentingan dari usaha kita sendiri karena ada juga kan beberapa klien terutama pada saat kita ingin melakukan tender itu diminta SPT ya sudah bayar pajak atau belum Terus kadang juga untuk beberapa perusahaan itu minta kita itu PKP ya artinya mereka ingin kita memiliki faktor pajak ya Jadi mau nggak mau kita tuh harus lapor pajak kalau tidak lapor pajak kita tidak bisa menunjukkan SPT Atau juga tidak bisa mengeluarkan faktor pajak sehingga ya order atau ya, pesanan yang tadinya harusnya kita dapatkan sehingga tidak bisa kita dapatkan karena kita tidak bisa menunjukkan uh, kewajiban perpajakan kita nah yang ketiga adalah uh, kalau kita gak bayar pajak itu kita bisa kena denda jadi kita harus menghindari denda ya karena denda itu ya mau nggak mau tetap akan mengurangi uh, omset atau keuntungan yang kita miliki ya kalau orang pribadi itu kalau nggak lapor SPT itu kan kena denda 100 ribu per tahunnya ya sedangkan kalau bapak ibu punya usaha punya badan usaha seperti CV PT, firma, koperasi dan uh, sejenisnya itu kalau tidak lapor pajak itu kena dendanya satu juta per tahun cukup lumayan ya. Bahkan jika termasuk PKP ya pengusaha kena pajak yang mungkin karena klien kita banyak yang minta kita PKP untuk bisa mengeluarkan faktur pajak akhirnya kita PKP atau omset kita sudah di atas 4,8 miliar akhirnya kita PKP itu kalau tidak lapor kena dendanya 500 ribu per bulan cukup lumayan ya jadi. Uh, ini harus kita, mau nggak mau kita harus belajar bagaimana cara lapor dan pembayaran pajak ini. Yang terakhir adalah kalau usaha kita ingin berkembang ya, untuk pertumbuhan usaha kita ya, yang mungkin sekarang ini karena untuk beberapa uh, pengusaha yang tidak lapor ya karena masih kecil mungkin. Uh, para dari pihak perpajakan mungkin tidak terlalu mendeteksi ya karena memang personilnya sedikit dan jadi dikhususkan untuk yang besar-besar tapi kalau bapak ibu sekalian ingin usahanya besar yang mau nggak mau harus disusun dari sekarang jadi jangan sampai nanti begitu usaha besar sudah 10 tahun berjalan tidak pernah lapor lalu ditanya bagaimana laporan selama 10 tahun kan itu uh, merepotkan juga ya makanya sebaiknya uh, apa namanya uh, dari usaha kita masih kecil itu kita sudah mulai rapi lapor pajak sehingga begitu besar kita jadi lebih tenang seperti itu ya, kecuali Bapak Ibu ya gitu, tidak mau usahanya besar ya, pengen biasa-biasa saja ya, sehingga nggak kelihatan nih, nggak terpantau sama perpajakan. Tapi kalau memang kita mau besar, usaha kita mau uh, maju, mau terus berkembang, ya tentu saja kita uh, sebaiknya ya, kita sudah mulai merapikan laporan perpajakan, kita mulai dari sekarang. Baik, kita sekarang akan mulai tentang bagaimanakah cara menghitung pajak untuk uh, UMKM. UMKM itu artinya penghasilannya masih di bawah 4,8 miliar per tahun ya, atau masih kurang dari 400 juta per bulan ya. Nah, untuk Bapak Ibu pengusaha yang masih 4,8 miliar itu sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas pajak UMKM itu hanya 0,5% saja. Uh, pajak ini uh, kemudahannya apa? Udah, Bapak Ibu nggak perlu membuat pembukuan, tapi mungkin uh, buat saja pencatatan. Omsetnya berapa, nah itu yang kena pajak 0,5% Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Jadi tidak perlu repot-repot membuat laporan akuntansi, Tapi cukup membuat pembukuan saja Berapa penghasilan kotor Bapak Ibu per bulannya ya Karena ini bayarnya nanti per bulan Itu dikalikan 0,5% Seperti itu, jadi misalnya saja Bapak Ibu penghasilannya itu 10 juta ya 10 juta maka uh, bulan ini 10 juta maka bayarnya cukup 0,5% saja ya 0,5% berarti sekitar 50000 Kalau omsetnya 20 juta maka dikali 0,5% pajaknya adalah 100.000 seperti itu Dibayar per bulan Nah jadi pemerintah tahu ya mungkin pada saat kita baru memulai usaha Itu kita belum bisa membayar orang untuk membuat uh, laporan keuangan Untuk menghitung laporan keuangan Sehingga kita dimudahkan cukup menghitung omset berapa dikali 0,5% tapi ini ada batas waktunya ada batas waktunya ya nah untuk orang pribadi itu berlaku 7 tahun sedangkan untuk CV, firma, koperasi itu berlaku selama empat tahun untuk PT sendiri berlaku selama tiga tahun ya jadi diharapkan nanti selama waktu pembukuan itu kita nanti perusahaan kita semakin besar sehingga kita bisa apa, membayar orang untuk membuat pembukuan ya sehingga pada saat nanti batas waktunya berakhir kita sudah bisa e, melakukan laporan pajak e, sesuai dengan ketentuan e, umum ya itu dengan menggunakan pembukuan lalu siapa saja sih yang boleh e, pakai pajak 0,5% ini ya jadi nggak semua, nggak semua boleh e, pajak 0,5% ini misalnya saja CV atau firma yang terdiri dari orang-orang e, yang memiliki alian ya seperti bidang hukum, bidang asultasi, konsultan dan sebagainya itu ada perhitungan pajaknya sendiri jadi tidak bisa pakai Uh, peraturan apa namanya, Pakai peraturan uh, perundangan PP nomor 23 tahun 2018 ini uh, Atau juga untuk uh, badan usaha asing ya, BUT asing ya, badan usaha tetap milik asing itu juga gak bisa Atau memang Bapak Ibu memang gak mau pakai perhitungan ini ya Jadi uh, mengajukan shelter perpajakan saya maunya pakai pembukaan aja gitu ya Gak mau pakai uh, apa pajak uh, tetap 0,5% ini, itu juga bisa jadi sepertinya tidak semua uh, dikenakan pajak ini Dan untuk wajib pajak orang pribadi ada lagi aturan khusus ya Yaitu Undang-Undang HPP ya Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Itu ada lagi fasilitas pembebasan pajak ya Khusus untuk para pengusaha orang pribadi Ya, Jadi ini hanya berlaku untuk pengusaha orang pribadi Tidak bisa uh, untuk uh, badan usaha ya yaitu kalau omsetnya masih di bawah 500 juta itu tidak dikenakan pajak atau bebas pajak Jadi misalnya hitungnya begini, omset kita per tahun itu 300 juta maka itu sudah kan bebas pajak ya. Jadi 700 juta dikurang 500 juta bebas pajak sisanya berapa? 200 juta Nah 200 itu, juta itulah yang nanti kena pajak 0,5% Jadi semakin ringan ya untuk bapak ibu yang memang pengusaha orang pribadi yang belum punya badan usaha atau badan hukum Seperti itu Lalu bagaimana nanti, misalnya saja Bapak Ibu sudah lewat masa berlaku ya, misalnya sudah uh, lewat empat tahun ya untuk CV atau uh, firma atau tiga tahun untuk PT atau tujuh tahun untuk orang pribadi, bagaimana kalau sudah lewat? Bagaimana cara bayar pajaknya? Nah, kalau sudah lewat itu semua Bapak Ibu sekalian mau tidak mau harus melakukan apa namanya perhitungan dengan menggunakan pembukuan ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu sudah punya orang untuk khusus tuh menangani pembukuan atau kalau Bapak Ibu kesulitan, bisa nih dari sekarang sebenarnya belajar pembukuan ya. Jadi ada software software yang memang bisa digunakan untuk membuat pembukuan dengan mudah ya tanpa harus terlalu memiliki pengetahuan akuntansi yang uh, yang global ya atau yang mumpuni ya jadi Bapak Ibu bisa pakai dengan sekarang bisa dipakai sendiri dan nanti juga seandainya sudah punya orang keuangan itu juga bisa dipakai jadi untuk memudahkan laporan keuangan yang akurat yang akun tebal yang bisa dipertanggungjawabkan untuk perpajakan untuk melihat keuntungan untuk juga melihat misalnya di mana sih ada uh, yang over budget seperti itu juga bisa kelihatan dengan pembukuan yang memang akun tebal ya dan software-software akuntansi itu sudah banyak nah, kalau bapak ibu ingin tahu kita juga ada software akuntansi ya software akuntansi untuk uh, bidang jasa, bidang perdagangan, maupun bidang manufaktur itu kita ada jadi bapak ibu kalau yang membutuhkan bisa cek link deskripsi uh, saja ya kita sediakan link deskripsi baik bapak ibu itu saja informasi tentang peraturan pemerintah tentang perpajakan yang baru semoga chelsea bisa memberikan manfaat dan bisa membuat usaha kita itu semakin rapi tapi pajak dan bisa semakin maju ke depannya Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini Sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh